Untuk warga Konoha dibuka untuk iuran voting support Lesti Kejora, kalian langsung aja DM ke L2W untuk voting Lesti di SCTV Music World. Yuk ikutan iuran pulsa untuk vote Lesti Kejora di SCTV Music World, segera DM langsung ke L2W ya. Semangat voting insya Allah borong piala lagi di tiga kategori bismillah pokoknya semangat terus untuk warga konoha pantang menyerah optimis dan yakin kita akan menang Bunda Lesti akan memborong tiga piala sekaligus di ajang SCTV Music World 2023 untuk selanjutnya kita lihat juga informasi dari Ami Awards persahabat 6 hari yang lalu diinformasikan ini info penting banget nih untuk keluarga Konoha juga, buat yang selalu penasaran bagaimana sih proses AMI Awards dari awal hingga akhir. Ini bagaimana proses AMI Awards berjalan, kita lihat di slide berikutnya.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 Voting member AMI akan menerima suara-suara putaran pertama di tahap ini untuk memilih calon nominasi AMI maksimal 5 pilihan di setiap kategorinya. Yang keempat, pengumuman nominasi. Dari hasil voting online tahap pertama akan diumumkan secara luas melalui media. Siapa saja yang masuk sebagai nominasi AMI di setiap tahunnya. Dan yang kelima, itu voting online tahap kedua. Voting member AMI kembali menerima surat suara putaran final untuk ikut menentukan siapa yang akan menerima awards di setiap kategorinya. Yang keenam, penghargaan musik tahunan AMI Awards, pesta tahunan instan musik Indonesia di mana akan diumumkan siapa saja penerima AMI Awards setiap tahunnya. Itulah persahabatan info penting. Langsung dari AMI Awards, bagaimana proses AMI Awards dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan, Bunda Lesti masuk nominasi dan bisa kembali membawa pulang Piala Penghargaan Anugerah Music Indonesia. Untuk selanjutnya, Pak masih masih di postingan AMI Awards, kali ini mengunggah video Umi Elvi Sukaisi saat mendapatkan Piala Penghargaan. Namun, persahabat, kita salfok dengan kata-kata yang disampaikan oleh Umi Elvi. Belajar dengan benar, jadilah artis yang benar. Kata-kata simple, tapi maknanya luar biasa banget, persahabat. Mudah-mudahan, Bunda Lesti terus menjadi pribadi yang lebih baik, dan selalu menjadi contoh baik untuk semua musisi-musisi muda. Apalagi Bunda Lesti, emang pengaruhnya luar biasa banget, persahabat. Mudah-mudahan Bunda Lesti terus berkarya dan memberikan karya terbaik. Kemudian juga untuk selanjutnya, kita diingatkan dengan postingannya Papa Bilar, persahabatnya Papa B mengunggah potret piawa penghargaan yang luar biasa. Si Les ini sangat berprestasi di bidangnya, sementara Silar ini yang memikirkan langkah mereka ke depan memang langkah mereka tidak cepat, tapi yang terpenting mereka tahu arahnya kemana. Ini kata-kata yang luar biasa. Kita juga diingatkan dengan kura-kura yang diberikan oleh Irfan Hakim, diberi nama Les dan Lar. Masya Allah, mudah-mudahan persahabat, mudah Lesti tentunya, selalu sehat, Bapak Bill juga selalu sehat, dan mudah-mudahan bahagia terus rumah tangganya. Kemudian juga persahabat, kita lihat di kalimat caption yang ditulis oleh Kuleslar id Ibarat Lesti itu air dan bilar wadahnya, jadilah saling melengkapi. Wah, wow, Masya Allah. Luar biasa, memang Lesti dan bilar itu saling melengkapi. Saling menyayangi dan paling, pastinya saling support yang terbaik antara satu dan lainnya. Ini yang membuat kita bahagia dan selalu bangga dengan Lesti dan bilar. Kemudian juga untuk berikutnya, ada postingan dari Leslar bangkit Singapura yang mengunggah tentunya akun. Ini akun persahabat ya, yang tentunya membuat warga Konoha pun tidak habis pikir. nih ya. Katanya di sini akun ini nge Rara Raralida, padahal ngakunya Leslar. Kita simak kalimat caption yang ditulis di unggahan ini. Akon Dajjal niat banget para mantan dan kaum berisik bikin akun baru untuk head comments. Akun pergi like rara, langsung masuk tong sampah. Hati-hati dengan akun ini nampak langsung blok katanya itu persahabat. Banyak fans Leslar like rara. Ini tentunya orang-orang, seperti ini orang munafik nih persahabat ya. Tentunya kita doakan saja, mudah-mudahan Bunda Lesti, lebih banyak lagi dukungan yang diberikan dari orang-orang baik yang tulus mencintai dan mensupport Lesti dan Bilar. Kemudian juga untuk berikutnya, kita lihat persahabat ya kabar yang sangat membanggakan untuk warga Konoha, alhamdulillah, Bunda Lestri trending di Google, per sahabat, ya di beberapa negara, masya Allah, mudah-mudahan, tentunya Bunda Lesti semakin diminati oleh banyak orang untuk lagu-lagunya, ini terbukti banget persahabat ya, kualitas memang tetap terjaga dan terjali dengan baik, ini keren dan pastinya selalu kagum dengan Lesti kejora. Dan selanjutnya juga, persahabat, kita simak. Ini ada postingan video. Berada di supermarket. Ini di negara Taiwan, persahabat. Ya. Selama 5 tahun di Taiwan, baru kali ini katanya supermarket di Taiwan terdengar lagu Indonesia. Wow, luar biasa banget, Masya Allah. Semoga lagu-lagu Indonesia bisa selalu booming di negara manapun. Kita bangga, kita bahagia, dan pastinya kita selalu kagum. Dengan negara kita, mudah-mudahan kita juga sebagai fans Leslar tetap kompak, makin solid mendukung karya-karya Lesti dan Rizky Bilar. Masih menunggu cidukan vitamin terbaru lainnya? Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Ini dulu informasi di siang ini, bagaimana tanggapan kalian. Ya? Silahkan berkomentar, bangin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.